USD Swiss franc bullish, awasi potensi koreksi. Harga USD Swiss franc kembali melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0811226 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.52067. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Maret tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212.